hahahaha <gapan> <gapan> <Diitung. gapan> berapa langkah? lah, maju lagi, kapan sih tuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton ada yang masih sedia reaction berbagai macam konten itu konten lucu, gitu, konten serem, dan lain sebagainya dalam ulasan video kali ini, admin mau reaction tentang keabsutan cewek-cewek tapi cewek-cewek di luar negeri ya? e, oke, okay. langsung aja di video yang pertama di video yang pertama itu ceritanya ada mbak-mbak sedang mengisi bahan bakar Ini berbeda dari yang kemarin ya teman-teman Kalau Kemarin itu simpanya si itu Nggak nemu lubang-lubang bensinnya itu nggak ketemu Kalau yang ini kita coba simpanya si parkir mobil di sisi sebelah sini sedangkan dia ngambil selangnya di sebelah di seberangnya kita coba play seperti apa dia mengambil dia mengambil selang dia ambil selangnya padahal yang di sini ada loh <tuh> nggak nyampe selangnya nggak nyampe loh padahal selangnya di situ ada ngapain ngambilnya di, di sebelah sananya tuh si imba apa sih ini, oh si tante lah kan selang di depannya ada, di sebelahnya ini kan ada oh dimundurin sama dia mobilnya maju kurang maju oke okay, stop lah itu di sebelahnya kan selang selang bensinnya. aduh si Tante ini aduh <laughs> mana mana lihat itu yang situ lagi aduh <laughs> kok kan nambah-nambah literanya aduh kok agak nambah-nambah, bingung dia nyari kok agak nambah-nambah aduh diketawain sama ya. aduh oh iya iya iya iya aduh Aduh nanti Wanita, oke. Okay, next, untuk di video yang selanjutnya, di video yang selanjutnya itu ada cewek lagi, nih, guys. sama, dia kali ini mau parkir sebuah mobil, mau parkir mobil. Coba kita tonton aja videonya seperti apa. Oke, okay. mundur lagi. Ini cewek, ya, teman-teman. Cewek lagi ini. <laughs> atratnya jauh banget <laughs> dihitung satu <laughs> dihitung <laughs> berapa langkah lah uh. perimpen orangnya perimpen. dihitung lagi sama dia maju lagi kapan hitungannya <laughs> ini uh, ada, ada yang bantuin tuh <laughs> ini mbaknya ini mbaknya gimana sih <laughs> parkirnya dihitung. Oke okay, di sama simpan satunya. Oke, okay, stop. Oke, okay, thank you ladies. Oke. Okay. Oh ternyata itu mbak yang punya mobil di belakangnya teman-teman. Aduh simpannya bisa aja. Oke okay, next untuk di video yang selanjutnya ini admin dapat dari postingan twitter. Ini mbaknya ngidam Mangga kalau nggak salah. Mbaknya ini wuh lagi Nyida Mangga dia pakai apa namanya? pakai yang oh super. dia mau memetik mangga yang sekiranya bisa dia jangkau dengan sekali lompat. Coba kita play seperti apa videonya? Play play play. Oke. Kak mau mencuri mangga lagi. Oh, nyampe. Lah. Lah. Apanya? Apanya? Apanya? Dulu sembilan banyak, Mimpi apa itu ya? Gak bisa nakal ini kayaknya ini. Kan bisa pakai cantolan ya teman-teman. Nyari kayak kayu, potongan kayu atau apa? Kalau kalau nggak ada kan, ya. Kalau cowok-cowok ini pasti udah-udah mahir nih kalau soal mencuri mangga, ya kan? Dulu sewaktu masih kecil oke next untuk di video yang selanjutnya di sebuah acara pesta pernikahan di situ ada mempelai wanita mau melempar bunga ke belakang ke arah teman-temannya ke arah rekan-rekannya lah sahabat-sahabatnya coba kita play seperti apa videonya ini terjadi di luar negeri ya teman-teman kita lihat kelakuan orang-orang sana oke yang pakai Boy, lah, dapat dua-duanya hmm, Rebutan Rebutan, rebutan bunga hmm, Gue dulu yang married, gue dulu yang married Rebutan bunga Aduh Lah, bunga kan di pasar banyak Di pasar bunga, rebutan, rebutan bunga Gak mau dibisa, gak ada yang mau ngalah Aduh Oke, okay, next Untuk video yang selanjutnya ini Ada dua orang cewek sedang menggunakan perahu kertas, perahu kertas dikasih mesin. <giranya> <tuh> dulu saya kalau pas waktu di sebuah kanal itu pakainya yang sama kayak gini, dia pakai mesin bit, mesin motor bit. orang-orang sana biasanya gitu. Oke, coba kita play seperti apa videonya. Bah, <tuh> potol, <tuh> potol, <tuh> <tuh> Odol. Aduh <laughs> Oke jangan kemana-mana Tetap di channel tonton aja Di channel ini akan menampilkan video Yang selanjutnya Reaction selanjutnya tentang kejadian-kejadian Yang terekam CCTV Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh